Dan mudah-mudahan anak yang berlahir, yang nanti akan diberi nama yaitu Kirei Amalia Nareswara Pinti Bandung. Putri, seorang putri, insya Allah nanti akan diberi nama Kirei Amalia Nareswara. Tidak ada و Ya ayatul <tuhat> mauludah samainaki naki kama semaki abu kewa umuki fi samaki lahu filauhil maqud bismi kirai amalia. ⁱ maaf maaf doa syah dan ⁱ alhamdulillah ⁱ mereka ⁱ insyaallah ⁱ kita ⁱ bersama.